Kesehatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Alahan teruk, hamil masih menyusukan badan dan mempunyai masalah imun dalam badan tidak akan diberikan suntikan. Hello guys, bertemu kembali di update video vlog unit bergerak Jabatan Penterangan Papar Di mana uh, sebelum yang mula-mula tadi kami di One Home Way uh, Dekat tu kampung, uh, ada satu kampung sana namanya Baun Ini kami menuju ke kampung uh, Dambai uh, Ini jalan yang kami lalui sebelah tu rel kereta api lah Ok, sama-sama kita lihat di video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 Oke, okay, selesai. Kami uh, melaksanakan hebahan di Kampung uh, Antara Sumbiling dan Kampung Baung. Betul, uh, jadi tempat yang kami tuju yang selepas ini uh, sebenarnya kami ingin ke ke Sumbiling, tapi kayak uh, kita punya JV ini bagi tahu. Ada satu kawasan penempatan di depan itu Banyak rumah Jadi kami buat lagi hebahan disitulah Dan uh, dalam pertugasan ini Kami ada tiga orang petugas Saudara Yusri uh, Saudara Jainal Dan saya sendirilah Oke okay, sama-sama kita oke okay Fasa ketiga Bulan Mei hingga Februari 2022 Individu berumur 18 tahun ke atas Setiap individu akan diberikan dua dos suntikan bagi jenis vaksin yang sama Oke, okay, kami menuju ke uh, kampung Tampai Untuk melaksanakan satu lagi bahan uh, Dimana di kawasan ini kan Memang dia punya rumah-rumah ini berjauhan Dan uh, memang keadaan inilah agak mencabar lah Kalau masuk lagi ke kawasan di pedalaman ini sama-sama kita tengok tahun ke atas individu yang menghidapi penyakit kronik seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi serta orang kelainan upaya OKU fasa ketiga bulan Mei hingga Februari 2022 individu berumur 18 tahun ke atas setiap individu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 Bulan Februari hingga April 2021, bagi petugas barisan hadapan. Fasa kedua, bulan April hingga Ogos 2021, warga emas berumur 65 tahun ke atas. Ini laman sesawang www.vaccinecovid.gov.my Okey, selepas uh, kami melaksanakan IOW di uh, Sumbiling, uh, ini jalan menuju ke Kampung Ulu Sapat. Uh, di mana uh, kami singgah dulu sebelum ke Ulu Sapat, kami singgah dulu ke Taman Villa Anggun. Ada perumahan di sini rupanya. Kamu boleh tengoklah ini rumahnya nih kan? Nato berapa satu lotnya? Mungkin ada perangkali uh, 300 ribu kali kan? Cantik juga lah tempatnya. Ada luas sedikit. Ha, kamu ambil lah yang sebelah corner tu. Ha, mungkin ada, macam ada kosong lah. Ada berapa buah rumah ni kosong. Okey, kamu lain. Kesehatan Negeri Sabah ingin memaklumkan bahawa Kementerian Kesehatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19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 yang berapa? oh.. usah kalau ikut sini ini keluar di tengah-tengah sini kan? iya, oh, nanti di depan kelas sudah cepat cepat cepat itu itu diantar di pergadah break. diantar bang? ha? 6 diantar? iya lah restoran di bang? iya salah lalas <tuk> supaya <tuk> diantar eh, dari sini <tuk> sudah lipas kan itu Bel? belum belum, tapi itu restoran sebelah kan? Aduh, saya terlupa untuk ambil uh, footage video di ulu sapat di situ, tapi memang ada ambil gambar. Sebab saya um, ada jumpa satu orang perempuan, bah uh, bukan perempuan, ini owner rumah yang di depan tuh ada satu kunci tua tuh, bah. Jadi uh, saya asyik menerangkan dia punya macam cara untuk daftar MySejahtera dan daripada MySejahtera tu uh, kita boleh uh, daftar untuk uh, vaksin. Uh, jadi saya ajarlah macam mana cara untuk untuk apa ni masuk MySejahtera tu. Uh, selain tu saya terangkan juga lah uh, vaksin ni memang untuk menghindari ni Covid kan jadi kita kena patuh dengan arahan kerajaanlah untuk ambil vaksin Kementerian okay, ini Kementerian Kesihatan Malaysia akan kita melaksanakan di kampung, program uh, imunisasi COVID-19 kebangsaan nah, ini program pasar, pemberian pasar vaksin bening. ini ha, dijalankan untuk ini membendung video. penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia vaksin ini akan diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Oke, okay, selesai kami melaksanakan hebahan uh, mengedar bahan penerbitan di pasar ikan Kampung Sapat, uh, di mana uh, di sana juga saya ambil kesempatan untuk menerangkan macam mana untuk uh, mendaftar di Apps My Sejahtera. Itu saya tunjukkan lagi di telepon. Uh, ini cara-cara dia. Untuk daftar vaksin Ada dia punya yang khas Tapi kamu kenalah ini update itu app lah Kalau kamu tidak update nah, Kamu tidak dapat tu daftar vaksin Senang saja Just tekan itu app uh, Ada satu button tu uh, Jadi kamu boleh uh, apa daftarkan diri kamu sendiri Untuk mendapatkan vaksin Tapi yang penting Nomor telepon apa Mesti apa, orang bilang update lah Jangan tidak update tu nomor telepon so, Kamu akan di kontak tu nanti Ah, jadi kami pergi lagi satu tempat di Kampung bahwa Kementerian Kesehatan ah, ini Malaysia yang akan melaksanakan ah, program sebelum, imunisasi ah, COVID-19. Ini, ini ada satu gerai vaksin ikan juga dijalankan ah, untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus melambena ah, imuniti penduduk Malaysia. Vaksin ini akan diberi lindung diri lindung semua. Sekian dan terima kasih. Alright, selesai juga petugasan kami uh, Hebahan umum di kawasan Dun Limahau uh, Ini antara mereka yang kami jumpalah uh, Orang ramai yang saya jumpa untuk pagi ini Risalah-risalah uh, uh, Dan ini rumah makcik yang saya cakap tu uh, Di mana saya menerangkan macam mana untuk Mendaftar MySejahtera untuk vaksinisasi uh, program itu Jadi ini di apa di sapat uh, kalau tinggal fresh fresh ikannya jadi siapa yang berkesempatan uh, daripada Kiki paparkah kah, kamu singgahlah di sapat sana banyak ikan-ikan fresh di situ uh, ini ada juga orang jual sayur-sayur uh, dan ini ada satu restoran uh, Aji Prime nama dia di sapat datanglah dia punya rojak sedap Oke okay? So, terima kasih karena mereka yang uh, sudi melihat ini uh, update video teman, dan kita jumpa di akhirnya datang. Jadi, kamu cuci mata lah. Tengok ini apa, uh, lembu susah di Pantai Manis. Oke, okay, bye bye.